Box to box Media Network. Selamat datang di podcast Metech, Tech podcast yang ngebahas tentang inovasi teknologi dan data. Kali ini kita bakal kedatangan seorang tamu selain juga co-host saya sang ahli Bapak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Halo, halo, halo, Febri Gimana <laughs> mas, <laughs> Sehat? Gue, gue, gue baru tau, gue ke host ya <laughs> kan <lo> hadir terus <laughs> oh, iya, iya, iya, iya Mas, kau kok bilang, uh, lo bilang tanggung mas? Oh, iya, bener Ini <laughs> belum ngantor ya? Belum ngantor ya sengaja ya? Masih masih belum ngantor kan? Ng ngantor mah, ngantor oh. Secara mental, secara fisik, ke oh. kantor gila, mental di office Sebagai CEO oh. memang harus begitu ya pak? <laughs> kali ini kita kedatangan uh, seorang tamu dari Ikra juga uh, kenapa kita mengundang beliau karena topik pembahasan ini beliau sepertinya uh, jauh lebih mahhum dibanding Bapak Fajar selamat datang Mas Ari terima kasih Mas Febri oh, ya. Amin. apa kabar Mas sehat dan masih waras untungnya uh, oke okay. <laughs> Sama ya mas ya, nggak, nggak ngantor juga lah ya, iya, berarti co-hive kuningan kosong terus. Gitu. <laughs> <laughs> Ayo ngomong-ngomong, uh, ini sebelum, nih biar cerita background dulu ya mas, ada tuh kira bagian apa ya mas? Gue sekarang jadi Head of Analytics COE. Oh, okay. Oke okay, bukan cowok-cowok gitu ya tapi center of excellence. J. Gila. <laughs> Tuh guys, ada banyak profesi data scientist yang tidak kita tahu ya. Enggak <laughs> <laughs> perlu mungkin tahu mas, semua ada. loh <laughs> eh, mungkin Mas Fajar nanti mungkin kita bisa bikin ya Mas ya, profesi-profesi data scientist yang ada di Indonesia. Nah, itu belum pernah gitu ada. Dong, jangan Ii. jangan ngobrol ngobrol ngedur aja kita. Jangan cuman ngomongin orang doang nih, Aduh. <laughs> kerjaan, <nyinyin, terus. laughs> ini nyinyir terus. Ini memang emang kali ini mau ngomongin siapa sih? <laughs> kalau ini kita ngomongin PS mas, alias Pangeran Syahat, oh bukan, tapi Putra Sinegar <laughs> <laughs> tapi Putra Sinegar Putra Siregar, ya, ya, ya, ya. ini yang ramai kemarin ya, yang tentang, ya dia raku jual handphone ya kan jual kebetulan, ya. jadi kebetulan gini, gue tinggal di Jakarta Timur, ya kan? hmm eh mm. uh, Dengan lokasi si Putra Serenggar itu ya deket lah, cuman sekitar dua tiga kilo gitu kan. Jadi gua uh, uh, dia kan di Condet, mas ya masih. Mm. Itu tempat jualan handphone udah kayak udah kayak tukang jualan baju tau gak lu mas? Yeah, iya banget. Kayak baju pojok busana lebaran ya, gitu, itu, yana, gitu, ya. itu Itu ramai. Itu ramai banget mas, bener deh. Kayak, lu bayangin ada satu counter oh, kecil Dia bukan jualan buka. online ya, Pepe? Bukan Jadi oh. memang eh oh. oh. uh, Kalau dari apa yang gue baca nih, gue gua kan Sebagai rakyat menengah kelas menengah hego gue kan juga memperhatikan <laughs> PS Store ini sebagai salah satu opsi gitu kan. Yang mana gue yakin temen-temen yang dengerin juga mungkin Menyediakan PS Store ini sebagai opsi selain eh uh, yeah, yeah, yeah. Apa namanya, importir handphone lainnya Kayak misalnya apa tuh, merek lain lah tuh ada Toko lain, nah jadi gue pernah lewat. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ngebayangin kondisi PS Store tuh kayak gimana, itu ada satu toko. Tokonya itu kayak toko counter pulsa pinggir jalan. Bener -bener, bener -bener, ya, enggak, bener-bener mirip kayak toko pulsa kayak kita, kaya... kita biasa gitu kan? Wah iya pak, <tos> bener pak. Kalau lu ke Bekasi kan, malah lu Bekasi kan? <tos> <tos> kawan <tos> gak sering nonton HP itu susah jadi uh, <tos> iya kayak kayak benar-benar kayak ruko ruko, ruko uh, rukonya dihubung ya ruko gitu. ya ya kita suka lihat lah Iya ya suka lihat dari bekasin lah Feb <tos> nah itu <tos> kebayang, bayang bayang bayang bayang <tos> nah itu ngerubung gitu pak itu bis isinya bisa tiga <tos> puluh sampai empat puluh orang dalam satu antrian dan memang Aí, tuh, gitu. tuh bikin ya. macet Gitu. Sampai sampai ini, setelah Covid masih, masih ramai itu? Setelah Covid gue kebetulan gak pernah liat ya, lagi sih, jadi ya, itu ya, kayak ya. sebelum Covid gitu ya, ya, ya. Jadi memang antusiasinya luar biasa se Seberapa murah sih maksudnya sampai berjubel gitu? Jadi kalau misalnya seberapa murah, ini se buat konteks juga ya gua Seberapa hmm. murah misalnya iPhone e garansi e lokal Indonesia, apa sih? TAM ya, garansi TAM Indonesia? TAM, ada TAM, ada atau kan kalau resmi kan tam ya Mas ya. Setahu gue ya. Uh, yang iPhone itu apa namanya? Apple Store, Apple Store, Apple Store itu namanya apa sih? iBox. Itu kan ibox. dia garansi tam kan. Uh, mm -hmm. iPhone X gitu misalnya. Mm -hmm. Itu uh, di angka paling murah 13 juta di sana tuh. Enggak, contoh misalnya di oh, di, contoh. di apa namanya di i-box tiga belas juta di nah, tiga nah, nah, nah. juta gitu sementara kalau di si apa namanya si putra siregar ini dia ini jualannya uh, ada macam-macam ada kondisi biasa aja ada kondisi ada kondisi hmm. jelek ada kondisi biasa aja ada kondisi uh, excellent hmm. nah hmm. Kalau kondisi biasa aja tuh bisa di angka 6 jutaan gitu misalnya. Wow. Di kondisi itu biasa di kondisi, aja ya, leceh -lece dikit lah ya kali ya. Iya, di kondisi yeah. excellent itu di angka 8 jutaan. Kan bedanya lumayan ya, Pak. 5 jutaan nah, kan. lalu. Tapi itu barang baru atau barang bekas ya? Baru? dong? No. Tahu gue sih itu pasti barang bekas. Oh. Hmm. Rifar, bisa istilahnya ya. Eh, uh, kalau mereka bilang sih impor. Jadi dia mereka di <laughs> kayak kutang dong Pri Love. Kutang. Tombo <laughs> mereka. Tuh, mereka tuh bilang kayak kontrak-kontraksi apa tuh namanya Mas hmm. Perizon Terus oh, juga oh, ah, oh, yang luar see. negeri ya. Yes, yang hmm. sudah non aktif, yang sudah diaktif itu di tuh dibuang on. ke sini gitu. hmm. Ini berarti uh, apa ya? Limbah bukan juga ya? Apa jual ya kali ya limbah nah, masih bisa dipakai tapi hmm. tergantung kita mungkin mangan mandangnya tergantung mandangnya apa sih mas? Hmm. Dibilang limbah ya benar juga gitu karena kan barang bekas ada luar, ya kan? Hmm. Tapi kan ternyata harga harga apa ada nilai jual yang melebihi di situ. Gitu. Hmm. Nah ngomong-ngomong polda -ngomong ya Feb, hari hmm. ini dulu la, besarnya di di gede geden di hmm. industri netok ya Jadi, hmm. digital, ya di hmm. telepon. Nah, kalau dari sisi network, uh, ini gue lagi mikir aja ya, ketika kita punya barang yang kayak begini-begini nih, ketahuan nggak sih gimana sih cara detek, bisa nggak sih kayak otoritas itu pemerintah mendetek ini? Oke, okay. jadi yang setahu gue gitu kan Kalau misalkan gue kerja tuh di tahun 2009 sampai 2016 Itu kan kebanyakan di telco ya Waktu itu sempat di Nokia Siemens Salah satu vendor telecommunication operator gitu ya Terus di bagian database-nya itu ada satu kolom namanya IMEI e e Kepanjangannya adalah International Mobile Equipment Identity Jadi setiap produk-produk Salah satunya adalah handphone. Itu pasti punya identitasnya, sama kayak Nick. Kalau saya orang. coba dandan ya. dikit, berarti IMEI itu kayak akta lahirnya produk lah ya. Nomor kita, Nick kali ya, tapi oh, nomor akta gitu ya. ya tau, nomor, anak kecil iya. sekarang udah punya Nick atau belum? iya, udah punya, udah punya, <laughs> udah punya, punya, udah punya, udah punya, udah punya, udah punya, atau bahkan TV, atau bahkan ada beberapa produk elektronik lainnya. Gue nggak terlalu ngerti kalau yang lain ya, selain itu. Itu ada emailnya. Nah, dari situ mereka mendaftarkannya... Ke beberapa negara-negara yang memang dituju untuk dipasarkan. Nah, Indonesia saat ini menggunakan IMEI ya untuk itu untuk mendeteksi apakah itu ilegal atau enggak. Padahal kalau di luar negeri itu enggak gitu. Biasanya mereka dipakai untuk digunakan ketika ada seseorang ada keluhan kehilangan. Jadi kalau misalkan hilang, handphonenya ya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, caranya dengan memblokir menggunakan nomor imei itu, gitu. Jadi penting buat kalian juga tahu nomor IMEI-nya, nah, gitu deh. Hmm. IMEI itu pasti ada dong Di setiap handphone mau itu ada. Bukti, Baru Dan dia kalaupun Kalau ke kan ganti nama <laughs> Dia gak perlu ganti nama kan? Cuman, Maksudnya nomornya tetap sama kan Iya Tuh, kan? bener nah, Coba ini ya. dijar Kalau misalkan lo mau penasaran Sama email yang handphone lo Itu bintang pagar Kosong enam pagar Gimana gini berapa, berapa? Bintang? bintang pagar kosong enam pagar Kosong enam pagar dapatkan email punya email satu email dua sama SN. SN itu serial number. Email oh, iya. 1 email 2 gua gak tahu apa. Mungkin karena dua SIM card. Tapi gue mesti bisa cek jadi. lagi deh. Terus jadi, terus jadi karena dia ini ya. Ya gua bisa bisa double sih. Dua SIM card dua. ya. Terus email lo itu bisa dicek ke sebuah portal yang dipunya sama Kemenperin ya. Menperin dak ya. Itu ada website bisa, ya. Ada ada websitenya kemendag.kemendperin.go.id. -kementerian okay. Ini buat ngecek apa nih? Ngecek email lo itu terdaftar di database kemenperin atau enggak. Terdaftar ini artinya pajaknya beres segala macam oh, gitu. Oh, betul. Lo beli barang yang sudah legal apa legal. legal. Artinya si produsennya ini sudah memberikan upeti atau pajak ke pemerintah Indonesia. Ya. Ah. <laughs> Berarti <laughs> Yang tadi gua pikirin berarti pemerintah harusnya tahu dong ketika dia mengecek email mana yang ya tapi dia cuma punya email list email legal doang ya Ria? Iya, cuman punya dia list punya legal. Punya email yang tidak ilegal ya? ya. Mm -hmm. Betul. Tapi Mas kalau misalnya kita runut dulu di awal gitu ya sebenarnya mm -hmm. kasusnya si PS. PS ini itu karenanya sebenarnya karena masalah pabean masuk atau karena banyak IMEI yang tidak beredar terus dilacak? Kalau kayaknya gue rasa kalau di apa yang gue baca berita, ini permasalahan, permasalahan pajak masuk ya, bukan permasalahan yang nah, tadi kita bilang itu ya. Um, yeah. Mungkin ya, intinya ujung-ujungnya duit <laughs> sebenarnya. lu <laughs> juga pasti pernah ya ditawarin HP BM, terus HP yang memang dia lebih murah, jauh lebih murah daripada HP-HP yang resmi, gitu. hmm. jadi salah satu yang bisa di track ya dari IMEI ini meskipun sebelumnya juga banyak ya orang-orang yang dia nggak terlalu uh, apa semacam sehat lah ya dalam artian pembelian pajaknya nggak sesuai gitu tapi karena ini baru diberlakukan sekarang dan gue yakin juga sekalian deh pemerintah untuk meneg menegakkan hukum yang mereka juga udah canangkan ya kayaknya ini bagus juga untuk efek kecut juga sih apalagi disitu juga banyak influencer ya yang terlibat di dalamnya. Nah, itu juga jadi hmm. Pen, penasaran deh sejarahnya si PS Store bisa terungkap tuh gimana ya. Gua agak ngikutin. Hmm. Nah, katanya sih kan dia bikin pengakuan juga kan tuh di di, di Koguser, katanya ya gue nggak tahu. Oh hmm. dia tuh karena aku. Enggak. Dari... Jadi jadi beritanya sih kan gegap-gempita tuh PS Store sempat trending juga gitu kan. Hmm. Sempat trending dan lain-lain. Terus eh uh, jadi dia pengakuan dari dia itu Ternyata dia tuh tawarin handphone sama temennya. E, lu mau, hmm. lu mau beli handphone gue nggak? nih gua punya punya banyak nih stok gitu kan. Hmm. Disuruh datang ke uh, lokasi. Datang aja bro kata dia. Nah pas lagi dateng ternyata itu dia udah ada ada, ada, ada polis, ada polisi. Hmm. Temennya bawa polisi gitu. Ini kayak kayak orang narkoba tukar kepala dong kalau lu mau tahu. <laughs> Iya, ya, ya, kalau pernah dengar cerita orang narkoba tuh kepala ya, mas ya. ya itu sistemnya ya, ya. kayak sistemnya kayak gitu mungkin. Iya ini gitu. nunjukin siapa. Iya, dia kayak nunjukin temennya gitu. Terus pas temennya. Ngeri sih. Iya, dan itu kasusnya di tahun 2017 aneh juga ya. Ramai sekarang ya? Iya bang kaya sebenernya gue juga bingung lah berarti udah selesai kayak, dong ini kayak sebenernya ya kalau gue sih belum belum selesai ya disini ada tahu. akan ada sidang nih hari senin depan Tuh oh, oh, kan oh. ditayangin online gak tau deh lihat di live YouTube kali <laughs> <Gak tahu. laughs> jadi gue bingung jadi, jadi dia temennya tuh datang sama petugas bea cukai terus yang mana handphonenya teman teman tuh belum apa namanya belum lolos sukai kan. Yeah, dan lucunya nah. iya dan lucunya katanya <laughs> itu barang belum dilihat juga belum, dibayar juga belum. Jadi mentang-mentang apa aja gitu. Ada teknologi handphone lah, rame, harga yang murah. Iya by by apa? By logik harus ini sesuatu nih barang ya kan sih. Iya. Yeah. Dan sih dari situ juga ada mentorigai kan, benar menolak polisi. Karena membangsa teknologi yang canggih, -canggih sebenarnya. Iya. Tapi setelah gua ing uh, ingat-ingat ya. Sepertinya pemerintah juga kan memperlakukan uh, apa namanya email masuk itu supaya handphone nggak kepake tuh Mas Itu benar udah terlaksana bukan sih? Belum 100% sih. Kalau gua lihat di beberapa social media channel salah satunya YouTube tadi gua lihat di salah satu youtuber dia pakai percobaan sih. Jadi dia beli hmm. salah satu handphone BM juga dari Batam. Hmm. Terus, itu setelah Lebaran nyampe -nya di rumah dia. Otomatis, kalau udah diberlakukan undang-undangnya, itu kan pemerintah bilangnya setelah April, kan? Dia buka tuh handphonenya apa? Setelah April habis, itu masih bisa dipakai sekarang. Kata dia sih, itu hmm. ya mungkin sibuk gitu ya. pemerintah kita jadi, sehingga belum bisa menyelesaikannya. Tapi kalau kata temen-temen gue yang kerja di telco ada What? sedikit kok sinkronisasi problem ya antara... Hmm masing-masing operator dengan parent, database Kemenperin kan lumayan oh. banyak ya, jadi berapa juta gitu ya berapa juta listnya harus itu disinkronin ke beberapa operator ya. kan nanti Betul. setiap ya. kali kita beli handphone belum tentu kita pakai operator A merah, atau kuning, atau biru oh. gitu kan okay. jadi maksudku tadi balik lagi, sebenarnya secara sistematis ya dari pihak pemerintah tuh bekerja sama dengan telkot itu possible ya, artinya kan Telekom kan tahun hampir, kayak mm. pasti kan mereka beli handphone pakai paket data dong, pakai mm -mm. paket macam, mostly dengan gitu eh uh, telekom tau dong list of email, baik itu yang bener, yang enggak bener, total yang enggak, kadang mm. ada seratus, misalkan yang di list di email legal atau yang udah lolos pajak, kadang lima puluh, sebenarnya mm. bisa di-cross kan, berarti mm -mm. disebut enggak itu kayaknya sih <laughs> yang di list di... Kemenperin itu yang terdaftar aja, jadinya yang enggak iya, daftar bisa aja dia memang dari luar negeri atau memang Tapi emang Pak Wodi, total, total, total slurry oh, ya. ya? Ya, tahu ya, kan? kalau itu Yaitu tahu. Kemenperin bisa kerja sama dengan telko, harusnya kan? Berarti. Analoginya kayak kita mau ngejoin aja table ya, mungkin ya, si enggak tahu ya. Mungkin itu, kan? Fajar Oke. doang yang tahu nih. <laughs> Join table, <laughs> Canda gimana Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana Biar pada ngerti mas Gimana tuh? eh mm, uh, berarti berarti eh uh, indikasinya kalau ini indikator kan uh. kan si Telco itu bisa menyerap data pribadi di handphone kita ya kan. Uh -uh. paling enggak email gitu kan buat uh -uh. mencontohkan uh -uh. berarti eh uh, berarti case-nya itu bisa dibolak-balik ya Mas. Eh uh, bisa approval dari email, bisa juga approval dari telco kan. Intinya database IMEI sih, itu bisa di-blacklist dulu, gitu kan? Iya, yes, betul. Kalau di Singapura, itu mirip seperti di Inggris juga. Katanya sih, mereka kalau ada laporan kehilangan, ada satu badannya sendiri yang nanti akan ngeblokir. Tapi kalau di Singapura, ya udah, operatornya sendiri yang ngeblokir, kayak gitu. Jadi beda-beda penerapannya tiap negara. Oh, tapi udah jalan hmm. dong, blokirnya ya, <tuh> udah jalan sih, kalau di sana. Dan ada badannya sendiri, ya, Mas handle badan sendiri. emang susah lah kalau yang handle bawa Pak Dari Kemen, mungkin ya, mungkin memang kebanyakan kerjaan. Gua penyetop, gua penyetop omongan kan. Iya. Jadi terus coba bilang, Telkom bisa menyerap data pribadi, gue mau semprit ada free. Untung langsung di ke email ya. Iya itu ya, tapi bahaya nggak sih Mas? Ini kan kita ngomongin tentang pasar sekenan unit ya kan. Hmm. Kalau kita telisik telisik, kalau kita ngomongin, ketika seakan ketika Pak Estore itu kan hanya bagian dari sebuah ekosistem gitu, pemain hmm. besar dari sebuah ekosistem. Hmm. Kita nggak pernah tahu resellernya ada berapa, atau toko-toko besar lainnya itu ada berapa, gitu kan? Yang mana berarti pasar second hand ini buas gitu di Indonesia, uh, ya, banyak di gitu Satu yang ketahuan loh Toko ruko lah, gitu, gitu. iya, dan itu permasalahannya bukan di email mail kita, gitu, tapi ngomongnya pajak gitu kan? Nah, mm -hmm. sebenarnya data-data yang udah dipakai atau handphone yang sudah dipakai itu berbahaya gak sih, Mas? Buat data kita secara pribadi gitu, kayak mungkin dikasih script apa segala macem, gitu. mm -hmm. ngerti, ngerti, ngerti. maksudnya ada potensi sum. Ada potensi pintu masuk buat orang naro eh uh, script whatever buat bisa uh, tarik data log gitu misalnya PP. Iya, kayak soalnya gini, teman gue itu beli handphone second juga gitu. Terus lucunya Ini pas sampai Apa? Yang kasus temennya itu tuh. Ya, temen lain itu tuh. <laughs> <laughs> Yang mana? <laughs> si ha, si ha. Yeah, iya, oh, sia iya. sialah pokoknya. Itu nah. <laughs> gue beli handphone terus eh uh, handphone, handphone kayak gini second gitu pas Pas lagi beli, itu awalnya udah ada foto-foto orang-orang Cina gitu, orang-orang. <laughs> mungkin lupa Terus, dihapus sama pemilik sebelumnya. Iya, jadi. <laughs> tendensinya kan kalau ketika dari negeri yang mungkin kuat surveillance-nya, yang dicurigai maksudnya. Iya. <laughs> ya. Dan apalagi ini kan murah, kan ini. Kan bisa jadi dia ada upaya gitu ya. Ibaratnya kan kalau gue sebuah bilang kalau beli, buat data itu pasti ada biaya, tidak dengan hmm. ngasih insentif hmm. atau misalkan dengan ngasih sepatat. ya kan dengan sesuited wallpaper, ya. Kalau lihat dari, sebenarnya bisa jadi, bisa jadi tidak digunakan, ya enggak. Tapi hmm. ini jadi ada punya potensi risiko untuk itu. adanya penanaman penanaman komponen tertentu yang tidak diinginkan, ya. Karena kalau misalkan kita ngomong udah ditaruh di dalam, ya mungkin hampir semua konten bisa tarik tetap bisa jadi gitu kan. Hmm. Unless uh, dia ya mungkin kalau dia cukup paham ya mungkin dia bakal ke temennya yang lebih ngerti secara teknologi ya buat kristal. Hmm. Tapi kan tapi kan notabene segmen-segmen yang memang mengincar harga murah kan mungkin nggak punya akses tuh orang-orang yang paham di dalam PP. Iya sepakat. Hmm. Kan tadi ngomongin soal email tadi Mas Ardi juga cerita kalau di Inggris itu udah udah lebih well educated gitu. Eh, Ini satu Singapura hmm. tadi kan ngomongnya eh uh, orang yang kan bisa dipakai buat ngelacak handphone-handphone yang hilang gitu kan mm -hmm. kan mungkin gak sih bisa jadi lucu gak sih mas kalau misalnya handphone yang kita beli dari produk-produk kayak gitu misalkan hand yang tanda kutip BM itu ternyata apa curian gitu terus pas di tangan kita di digugat sama orang asli yang punya, gitu mungkin bisa itu secara teknikal bisa hanya ah. saja buat apa juga gitu. <laughs> Maksudnya effort untuk bisa men mengetahui di mana handphone yang sudah hilang itu berada lebih tinggi daripada kita beli baru. Kenapa? Karena oh. um, perusahaan telekomunikasi sendiri, meskipun dia tahu di mana itu juga nggak berhak untuk ini membuka itu membuka lokasi seseorang. Oh, boleh oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tadi gue mikirnya gara-gara gini -gara apa? Lo dapat handphone seorang yang di dalamnya ada sesuatu misalkan, ya. Oh, gue yeah. mikir, gue mikir misalnya ini. Gue kalau misalkan mikir jadi penjahat ya, gembong mafia. Gue mungkin sering-sering gonta-ganti handphone kali ya. mau itu handphone yang mahal sekalipun ya, gue mungkin mungkin ganti sebulan sekali ya. Ini bisa jadi ya. Hmm. Ya itu bisa jadi. Alah, handphone, handphone yang ada di sini ya, kenapa dia bisa banyak? Ada beberapa handphone yang yang yang jelas juga, ya. Ini yang bikin jadi abu-abu, kan? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, handphone Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Hati-hati yang beli hand, iya beli handphone pinggir jalan, handphone bekas, tryat ya, jadi hati-hati. Jadi lima ya kuzak kan? Iya, harus ganti handphone. Ganti handphone seminggu sekali. Siapa bos? Kirim ke PS, kirim ke Jak Oke, mungkin gitu aja ya podcast BTEK hari ini. Tadi kalau dari apa namanya kesimpulannya ya kan pertama dari dari Mas Ari juga apa regulasi IME yang harapannya bisa membatasi dan apa namanya menanggulangi kebocoran pemerintah terkait pajak itu bisa teranggulangi ternyata masih ada beberapa permasalahan ya. Yes. Terus yang kedua dari sini juga kita sadar kalau misalnya pasar-pasar barang second ini ya enggak usah handphone lah ya. Baju second aja banyak yang ngewadahin kok sampai ada istilah kerennya thrift shop. Wah Trif shop, padahal <laughs> Mak, padahal Mak, cari bahan bekas sih di Senin, ya, trif shop, trif shop. <laughs> Terus juga email tadi udah bisa jelasin, bisa nge-reach kita sampai uh, kemanapun dan sebenarnya tuh fungsi fungsi banget dari segi uh, regulasi dan juga privasi dan lain-lain ya, tapi belum dioptimalisikan dengan baik gitu. Ada pesan-pesan terakhir Mas Fajar atau Mas Ari? ini, apa gue tadi ingat ini kita kan lagi musim covid ya hindari barang-barang bekas gue hijau banget ini, ya pas, sekali di nempel stek. atau gimana kan agak takut iya. betul kalau misalkan oh. harus membeli Kecuali barang bekas ya. kalau misalkan harus terpaksa nih membeli <laughs> apa barang bekas jangan lupa dikasih alkohol terus nanti di steril gue kemarin habis bikin ini loh apa semacam sterilisasi sendiri DIY enggak gue beli salah satu lampu itu lampu UVC UV oh, yang sih iya, iya, UV itu iya, iya. terus gue -e. masukin ke dalam satu kolong lemari terus gue hidupin <laughs> 15 itu buat, buat steril ya Ria? nyetarilisasi betul ini nanti OOT deh nanti ini <laughs> <laughs> tuh kalau emang pembelian barang bekas sih seindah kalau beli pun harus ada apa namanya protokolnya? Protokolnya gitu. Oke, okay. thank you buat Mas Ari yang udah join di podcast kali ini. You're welcome. Thank you juga, Mas Fajar, <laughs> sudah terus mendampingi saya. Thank you sama-sama yang saya rindukan, Andy. Mas Andy. kemana, -kemana ya? <laughs> <laughs> ya udah, sekian. Mi tek tek di episode kali ini. Gua Febri cabut. Uh, Bye bye. Bye, thank you. Bye, -bye.